Hai guys kembali bersama saya ratu bidadari dukun Kondang idola sejuta umat uh, kali ini uh, kemarin saya sudah mereview uh, tombak pusaka godong andong dimana saya sudah mereview uh, saat ini saya ingin mereview sejarah atau mereview ya seputar godong andong uh, history dari pusaka saya tersebut jadi, uh, pusaka tombak godong Andong, ini bukan keris ya, ini bukan keris, tapi uh, ini adalah mata tombak. Di mana zaman kerajaan dulu, tombak memang digunakan untuk ageman. Jadi, ageman itu ya senjata, senjata perang. Karena di zaman saat itu masih belum ada... Rudal, belum ada roket Belum ada AK-47 Belum ada Pesawat Sukhoi gitu loh. Belum ada meriam Jadi yang memang yang digunakan Para leluhur-leluhur kita adalah tombak nah, Tombak ini ya Memang untuk perang Dan tombak tersebut oh, Ada dua bagian Yang pertama adalah Ageman ageman memang untuk senjata, untuk perang Berarti untuk membunuh ya. sedangkan kalau piandel, ya. jadi kalau tombak piandel kategori piandel itu yang diandalkan adalah goibnya jadi bukan bilahnya bukan ketajamannya tapi goib atau energi goib yang ada di dalam tosan aji atau pusaka tersebut teman-teman. ini adalah penampakan eh, dari pusaka tombak godong andong saya yang sangat luar biasa energinya keingitannya keangkerannya sangat luar biasa ini yang saya sepil teman-teman dan danganannya ya ini danganannya aja butuh cuman butuhnya butuh cewek di sini karena ada pawwiday payudaranya teman-teman jadi eh, tombak ini dulu uh, ditemukan di sebuah gua teman. jadi penarikan di sebuah gua di daerah Blitar Jawa Timur jadi sejarahnya tombak ini ditemukan di daerah Blitar di sebuah gua dan kodamnya sendiri yang saya terawang yang saya tayuh jadi kodamnya adalah sosok seorang pertapa menggunakan baju putih dan tombak ini sudah pernah uh, digunakan untuk membunuh temennya sendiri. Jadi uh, ada perkelahian ya seperti sesama teman atau sesama prajurit atau sesama teman lah. Uh, ketika ada selisih mis, akhirnya tombak ini dicucukan ke temennya sendiri. Teman -teman. Uh, di sini uh, selain saya mereview sejarahnya. Sampai ke tangan saya, di sini saya mau uh, memberikan apa ya, mengasapi dengan dupa ya, cuman dupanya tadi kemana ini ya? bentar guys uh, saya ambil dupa dulu ya, jangan kemana-mana, buat teman-teman yang mau ngopi silakan ngopi, yang <coughs> mau ngerokok silakan ngerokok sambil uh, aku nge-review teman, teman bentar guys, bentar guys kemana ini tadi ya? Ini guys, di sini saya mau bakar dupa dulu. Kenapa kok saya membakar dupa tiga? Ya, kenapa kok saya membakar dupa tiga? Karena Allah ciptakan. Jin malaikat dan manusia, ya. Jadi, Allah ciptakan makhluk itu tiga, yaitu jin, malaikat, dan Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin teman-teman yang punya kepekan mata batin mungkin bisa kontak ya dengan kodamnya atau prayangan atau yoninya pusaka saya. Bismillahirrohmanirrahim. Khusus semuila. jadi saya disini memberikan harum-haruman biar wangi bukan apa-apa ya cuman biar wangi aja kan ini dupakan wangi jadi saya kasih parfum lah bahasanya kasih parfum saya kasih asap lah gitu. uh, energinya sangat kuat sekali teman-teman Luar biasa sekali energinya. Jadi, saya merasakan getaran-getaran energi gaib yang ada di sini. Luar biasa sekali, jadi saya kasih dupa ini biar wangi. Tujuan saya biar wangi, <laughs> biar wangi aja gitu, guys. Oke, okay, mungkin sudah cukup. Saya tak berdoa dulu, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke okay guys, uh, mungkin saat ini uh, saya sendiri yang uh, mau ngerokok ya teman-teman ya Jadi ini masalahnya rokok saya kemana ya? Bentar ya, saya ambil rokok dulu Ya, saya sih hanya koleksi-koleksi. Saya suka. Jadi buat teman-teman yang kalian punya pusaka daripada kalian larung ya. Kan ada orang punya keris, punya tombak atau punya benda pusaka terus dilarung. Daripada kalian larung, mending kalian hubungin saya saja biar saya rawat gitu Dan kalau saya sudah dikasih ya enggak saya jual gitu loh. Jadi buat teman-teman eh -teman, uh, kalau kalian punya pusaka, entah itu keris, tombak, daripada dibuang, dilarung, dikubur, mending kasihkan saya aja. Nanti saya rawat. Pokoknya selama pusaka tersebut, to tosan aji tersebut, e entah itu keris, tombak, atau barang antik yang lain, e kategorinya adalah sepuh. Kalau baru atau bikinan aksesoris saya tidak mau. Mungkin bisa dikasihkan yang lain saja. Jadi saya hanya merawat atau koleksi benda-benda uh, pusaka Atau semacam keris, tomba, atau yang lain-lainnya mustika Tapi yang benar-benar original, yang benar-benar asli, yang benar-benar sepuh Yang dibuat pada era uh, kerajaan Hindu-Buddha atau era-era Islam gitu Atau era-era penjajahan itu masih STW, setengah tua masih uh, baguslah untuk koleksi ya. Tapi, kalau era-era kemerdekaan, setelah kemerdekaan, bangsa Indonesia, saya kurang minat <laughs> karena pembuatannya masih baru. Jadi, buat teman-teman, besarnya negara kita dari budaya, jadi tidak akan ada negara besar, tidak akan ada negara. Yang besar itu kalau dia tidak menjunjung tinggi budayanya seperti halnya Arab dia akan menjunjung tinggi budayanya luar biasa dia akan menjadi negara besar Jepang menjunjung tinggi budayanya dia akan menjadi negara besar China menjunjung tinggi budayanya dia akan menjadi negara besar gitu India dia juga menjunjung tinggi budayanya besar sedangkan di Nusantara ini di Indonesia untuk menjunjung budaya sendiri kayaknya agak-agak caim -agak ya agak-agak malu-malu gimana gitu loh padahal budaya Indonesia budaya Jawa sangat adiluhung gitu loh hanya saja mereka e, seperti cim jadi terkikis nasionalismenya girohnya sudah terkikis dengan budaya-budaya luar negeri atau budaya-budaya asing. Koleksi saya sendiri banyak sekali, teman-teman. Mulai dari keris, keris-keris yang langka, keris-keris yang sepuh, tombak toba langka yang mungkin diburu oleh kolektor ya. Cuman saya rahasiakan, jadi teman-teman tetap uh, ikutin update suatu saat pasti akan saya sepil pusaka-pusaka saya akan saya sepil akan saya review dan unboxing teman-teman. dan saya juga banyak e, mustika jadi misal mustika mirah d yang asli ya bukan yang KW ada suatu saat pasti akan saya review akan saya sepil yang penting e, kalian ikutin update terbaru Ratu Bidadari TV jangan pernah kelewatan ya Mulai dari merah delima nanti akan saya sepil Terus pokoknya benda-benda pusaka yang langka-langka Insya Allah saya ada teman-teman Nunggu waktu untuk saya publikasinya nunggu waktu Oke gitu saja buat teman-teman Salam dari saya Ratu Bidadari Dukun kondang idola sejuta umat Jangan lupa like, komen, dan share Channel Youtube Ratu Bidadari TV Assalamualaikum